Tempatkan orang-orang yang berbeda profesi ini ke transportasi yang sesuai. Pengemudi APC Petugas Perbaikan Jalan Penjaga Pantai Hebat. Pengemudi kart, pengemudi tank baja, helikopter penyelamat. uskan kerja yang bagus. Petugas perbaikan jalan. Petugas pemadam kebakaran. Kapten kapal laut. Lanjutkan. Monster pengemudi APC, helikopter penyelamat, selesai, operator ekskavator. Pilot Hovercraft, pengemudi Motocross, itu dia, <tuk> pengemudi Traktor, pengemudi Truk Monster. <susur> Penyelamat Siap Pengemudi Motocross Operator Mesin Penuai Overcraft Lanjutkan Pengemudi APC Pengemudi kart Helikopter penyelamat Polisi Kapten Kapal Laut Operator truk derek Itu dia Operator mesin penuai Pilot pesawat tempur Pengemudi mobil balap. Teruskan kerja yang bagus. Kapten kapal laut. Pengemudi kart. Pengemudi traktor.